Ada banyak sekali peluang bisnis rumahan yang bisa membuat kamu untung besar hanya dengan modal yang sangat minim. Membuka bisnis sampingan di rumah adalah langkah yang tepat untuk kamu yang membutuhkan uang tambahan. Jika produk dan jasa yang kamu tawarkan cukup berkualitas dan memuaskan, sudah tentu keuntungan besar pun bisa didapatkan. Berikut ini rekomendasi beberapa ide usaha rumahan yang mungkin bisa kamu coba. Yang pertama adalah berjualan cemilan atau makanan ringan. Perjualan cemilan atau makanan ringan adalah peluang bisnis yang tidak pernah ada matinya. Jika kamu punya bakat atau keahlian dalam membuat cemilan, jangan sia-siakan bakat yang kamu miliki. Bisnis ini bisa kamu mulai dengan modal yang sangat minim. Meski dengan modal yang minim, keuntungan yang didapat dari bisnis ini cukuplah lumayan. Sebagai referensi dan perbandingan, mari kita lihat yang berjualan di marketplace. Kita coba cek di Lazada. Dan kita cari dengan kata kunci Aneka snack makanan ringan Terus kita filter ke terlaris Dan bisa kita lihat Produk cemilan ini bisa terjual banyak di setiap bulannya Jika estimasi keuntungan yang bisa mencapai 30% Atau bahkan 50% Maka keuntungan bersih di setiap bulannya pun Bisa sangat lumayan besar Selanjutnya, ide usaha yang kedua adalah membuka jasa servis elektronik. Seiring kemajuan teknologi, tentu banyak sekali barang-barang elektronik yang diproduksi. Tidak semua orang mengerti cara memperbaiki barang elektronik. Dan akhirnya, mereka memanggil jasa tukang servis untuk memperbaikinya. Jika kamu punya keahlian di bidang elektronik, usaha ini patut anda coba. Selanjutnya, ide usaha yang ketiga adalah membuka warung kopi. Ya kopi merupakan salah satu minuman favorit masyarakat indonesia hal ini dibuktikan dengan menjamurnya kafe yang menawarkan berbagai jenis kopi di setiap sudut kota hmm. dengan bermodalkan teras depan rumah dan mesin kopi kamu sudah bisa membuka kedai kamu sendiri namun perlu diingat bahwa kamu perlu sedikit latihan untuk mengolah kopi dengan baik itulah tadi 3 ide usaha rumahan yang mungkin bisa kamu coba Semoga bermanfaat